Jumlah kita bersama, nih, Muhammad S.A.W yang kita harapkan. sepaknya nanti di kemudian hari. Enam orang mati atau bangun harajawan sudah sungguh hadir di balai selama Jadi di sana makin ada yang terpajak. Masih namun ini, ini itu, untuk keluar namin, siap kesini saya. Mudah-mudahan. Dapat mohon hani perkunaan, tukar pun bagi perumahan. Soal ibu saya, awam juga maaf saja, lo mana tahu ada kandungan hami yang kurang mengenakkan, mohon hani dimaafkan. Jom ni mudah-mudahan mengidolak dua-dua tukar susu Mudah-mudahan perkahwinan ini perumahan, perkawinan yang diridai Allah subhanahu wa Tentangnya yang sakila mawa jawa rumah Ranggin sampai hari tua Sampai punya anak dan cucu Tentangnya Tari waktu ini Tari waktu sinamotor Mudah-mudahan Tari waktu ini Ini Ini Assalamualaikum <tuk> warahmatullahi wabarakatuh. terutama Assalamualaikum warahmatullahi